Sobat Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airfo Kediri, Jawa Timur. Oke, sahabat Bediler, dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya, sahabat Bediler dan kali ini saya akan mengulas tiga harga terbaru senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Airfo Nah, dari ketiga senapan angin ini memiliki varian popor yang sangat berbeda dan tentunya bervariatif ya, sahabat Bediler Nah, selain itu, senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk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 yang lagi ready stock di Jaya Erifel. Nah untuk senapan angin yang pertama yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya, nah senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk buruan jenis hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya, dan untuk pengisian angin senapan angin ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 3.000 sampai dengan 3.500 PSI dan untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.940.000 sahabat bedirah sudah mendapatkan senapan angin power big game nah jadi dengan harga segitu sahabat bedirah sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mimis tester tali sandang, peredam standar dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke yuk langsung saja kita lanjut senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini memiliki varian popor berwarna hijau hitam ya sahabat bediler dan senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 3000 PSI dan untuk harganya sendiri, senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.940.000 nah dengan harga segitu sahabat Bedir sudah mendapatkan senapan angin yang memiliki kualitas terbaik, yang mampu menghasilkan power big game jadi senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar, seperti babi, biawak tikus, dan hama lainnya oke langsung saja kita lanjut untuk senapan yang ketiga Oke langsung saja kita lanjut Senapan angin yang terakhir Yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan Popor stay magazine Plus manometer, nah jadi seperti ini Ya sahabat bediler untuk tampilan Senapan anginnya, nah mungkin uh, Senapan angin ini sangat berbeda Dari senapan angin yang sebelumnya Kalau senapan angin ini memiliki Double tabung, sehingga untuk uji powernya Pun juga semakin besar ya sahabat bediler Dan untuk senapan angin ini Juga sudah dilengkapi dengan magazine jadi sahabat bediler Tidak perlu repot-repot lagi untuk Mengisi mimis satu persatu Nah jadi magazine ini bisa ber berisi 14 ya sahabat pediler Nah untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.400.000 rupiah sahabat pediler sudah mendapatkan senapan angin model double tabung yang sudah dilengkapi dengan magazin berisi 14 ya sahabat pediler Nah dengan harga segitu sahabat pediler juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti mini tester peredam standar dan juga STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke ini saya taruh dulu Oke sahabat bediler mungkin itu saja Untuk ulasan 3 harga terbaru Senapan angin PCP Fusion Yang lagi ready stock di Jaya Arifol Nah mungkin dari ketiga Senapan angin ini bisa menjadi referensi Bagi sahabat bediler yang ingin Mendapatkan senapan angin yang Memiliki kualitas terbaik Dan tentunya juga memiliki Akurasi yang mantap dan power yang besar Ya sahabat bediler Nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga Secara full setnya bisa langsung Klik di link kolom deskripsi